Assalamualaikum, up, selamat datang lagi. kembali lagi di channel gue ya Kawan-kawan semuanya Dan pada hari ini gua bakal lanjutin lagi series channel ini Yaitu Sarek, saya riek ya <tuh> Aduh, terserah gua ya Terserah gua itu mau singkatannya Selasa riek atau Senin riek Saya riek, pokoknya Sarek ya Sarek itu dalam bahasa banjar itu marah-marah sebenarnya, ya Atau malah riek ya Dan itu adalah singkatannya sekarang saya riek ya Riek itu reaksi lah, reaksi Jadi riek, Sarek saya reaksi nah jadi saya reaksi reaksi saya harusnya ya jadi reksa kok bingung nih Oke, okay, dan pada hari ini gue bakal reaksi pertiktokan nih. Jadi gue bakal nonton beranda tiktok gue. Jadi menurut gue ya, gue akhir-akhir ini nonton tiktok itu kok makin menarik, makin menarik ya. Makin beragam, kontennya makin beragam ya guys. Jadi kalian wajib juga nonton nih ya. Jadi kita sambil sama-sama reaksi ini bagaimana nih. Ada yang lucu, ada yang uh, informasi, ada yang... Ya pokoknya... Ada yang mengedukasi juga, gitu loh. Bagus, jadi ya, jadi ya. Langsung aja kita ceki di yoi dah. Ini dia ya, jadi gue gak tahu nih ya. Pokoknya di beranda gue aja ya. Apa nih, Uzi hop Challenge? Sampai, <laughs> ini kayaknya dia nih kayak, kayak artis ya. Gue gak tahu ya, dia pokoknya kayaknya kayak gini terus nih. <laughs> siapa yang mau ngomongnya Oke okay, selanjutnya lagi ini apa nih pemanasan sebelum ngomong kan siapa yang selalu minta tips supaya ngomongnya lancar Nah supaya ngomong lancar gimana tipsnya sebelum ngomong di depan banyak orang di depan banyak orang ini kayak gue nih di depan kamera doang sih Basically sebelum Allah melakukan speaking ya Nah informasi ini kan Nah apa nih Oke oh, itu biar lidah tadi ya ketarik nih bibir mungkin Nah kalau gue beatbox dulu Rrrr. Nah ini kayaknya biar lidah deh ya Oh kayak gitu lah Satu biru Oh ini lidah nih ya Lidahnya biar di Oh pokoknya ini ya Berarti Pemanasannya itu lidah, ya guys. Yang pertama tadi, gitu kan Yang pertama, eh, yang yang pertama tadi gini, ya. Lain ya, singa, ya, kayak gini. Lidahnya, eh nah, Ini nih, biasanya rame kayak gini nih. rumah jorok, cek anjir. Mau ke mana? ini kamar Mas Rido ya lumayan rapi. Wah, taga. Oke. Kamar Sirido adek, suranya, lumayan rapi. Ini nggak ngerti apa aja. Hah. Dan di sini oh, semua berserakan lihat ada ya, kasur, astaga. semuanya ada serainya, magic carpet bawah, kabel berserakan, kipas senang super kocok. Lagi-lagi kasur. Mantap sekali. Raya. Beginilah kos cowok ya. Ini terkumpul semuanya yang. Malas kompor tuh. dan wajan ada di bawah. Ada di Cuma bawah. Sampai udah kendor saking banyaknya. Iya tuh kebanyakan itu ya. Cuciannya. Duh banget. Dan ini mereka tinggal bareng setiap hari kayak gini gak ada yang, bersihin. Ya, gak yang mau bersih itu. iyalah. Karena ya ini biasanya kalau ngebersih-bersihin kayak gini yang satu bersih-bersihin yang satu ngotorin. Jadi yang rajin bersih-bersih jadi malas juga. Pasti begitu Dani. Nih lihat gimana sih Nah kipas angin kayak gitu. Runguang oh maksudnya kipas anginnya sudah berdaki oh, okay. ya. Jadi, ya memang seperti itulah. Kalau cowok-cowok berdelapan cowok lagi ya, berempat aja sudah kapal pecah cuy. Lanjut. Sampai gini ini bersaudara dengan... Astaga. Hai tinggal lagi dan bersaudara dengan orang aneh. Oh ya ya Dia ini anime ini nanti kopi rekan anjir. Wah, yeah. oh, ini bucin-bucinan ini yeah. Oh ya ini Ini kebanyakan kayak gini nih Ceweknya kayak Kayak menghela nafas <tuh> Bodo amat lah Gue jelasin lagi Wih sulap nih Diajarin kah Oh Oh udah nih Gue udah pernah nonton nih Kartunya 2 Cuman dibalik secara cepat Ya memang ya Sulap kayak gini nih sebenarnya. Waduh, kecepatan tangan gitu loh, maksud gua. Kayaknya memang semua sulap yang menggunakan kartu itu kecepatan tangan, guys. Menurut gua ya, soalnya kebanyakan uh, tutorial yang gue tonton kayak gini kecepatan tangan. Wih, mantap kali sepedanya kayak gini ya. Dia padahal jalan doang loh, tapi sepedanya cepet tuh. Coba kalian lihat bajunya aja, kayak berkibar banget ya. Tuh, kelihatan cepetnya. Soalnya, entah berangin harinya ya? Widi... kok bisa gitu ya? Berarti ada mesinnya di belakang tuh Sip Jadi aku mempunyai hiperdosis, oh iya nih Pakai tangan, basah tangannya guys Kayak uh, tangannya keringetan terus nih Makasih ya 3MV Hah? Video sebelumnya kali ya? Gila banyak juga ya nontonnya ya emang nih ada hyperdose kayak gini guys kalian pernah kan keringetan tangan kalau misalkan gugup gitu loh ini dia nggak apa-apa gugup enggak apa-apa enggak gitu kan cuman tangannya basah wow primer satu apa nih sekali apa maksudnya sekali sayang salah orang haduh BGSD sd dan oke okay guys, dan ini dia tiktok-tiktok yang videonya gue like ya Gue jarang banget nge-like di tiktok ini ya Karena gue mau simpan uh, video orang itu dengan cara like ya Jadi uh, yang kalian like itu uh, ada di sini. Uh, jadi gue simpan gitu loh, yang rame-rame ya menurut gue ya Oke, okay, dan ini dia ya Ini, ini, yang ini nih, ini mantep, mantep banget nih Ini mantep banget nih Wow, main game ini cuy Eh pas Corona berarti ini dia pakai sarung tangan loh. Gila. Tuh. Gila. cepat kali itu loh. Mana bisa. Oh uh, ter... Tikit-tikit-tikit-tikit-tikit-tikit-tikit-tikit. Suaranya aja kayak gitu udah. What the best sih ini. Waduh. Uh, Musiknya aja gak kedengaran lagi. Kombonya berapa itu cuy? Kombonya sampai seribu. Tembus seribu. Wih. Oh. Oh, kalau seribu ngulang atau emang nggak kena, dia tadi ya kombonya. Gila, sampai seribu kombonya, cuy! Nah, ini rame juga nih ya TikToknya ya, Daniel labele label label label oke okay, nah ini dia nih tipe-tipe gitu ya ini udah zaman kapan ya tipe-tipe ini cuman tipe label lucu nih guys oke okay, kita label dulu ya oke okay, ini tipe-tipe orang uh, hiker ya Tipe-tipe jalannya, waduh oh, lah, si cepat Instagram hiker. Woi, foto dulu iya, padahal dia naik mobil, mobilnya dipinggirin di pinggirin dulu. Woi, nature, nature. Dia menje alamiah gitu lah ya, dia itu menjelajah untuk menemukan tumbuh-tumbuhan tadi ya, the nerd tadi ya. Woi, aduh nih, apapun barangnya diselipin di mulut. <laughs> Sampai batangnya gede banget. The little kid. Anak-anak. Lagi. <laughs> Lagi. The uptrend hiker. Spider collector. Oh, ini pasti nih kalian pernah nih jalan tiap kali jalan di hutan pasti ada kayak gitu. Udah habis. Oke, okay, perbedaan orang Oke, ada lebah, ada lebah Gimana reaksinya kalau kalian ada lebah kayak gini nih wow, wow, Langsung ditangkis-tangkis The freezer. Oh iya, diam-diam ya, biar lebahnya menjauh Eh, oh, drama nih <laughs> The Dramatic Trotter Wih, coca, Ya, ya, Ada ya orang kayak gini ya The little kid wah, wow. <laughs> Oh iya Anak-anak biasanya kayak gitu lempar abis itu lari Wusssss <laughs> Emang dapet nih Langsung lari Yang mana kalian guys Kalian ke langsung ninja tadi ya, langsung moda ninja kalau ketemu lebah Atau bagian langsung nampar-nampar ya, nggak jelas kayak gitu <tuk> Oke okay guys, sekian dulu video pada hari ini Kalau kalian suka reaksi ini silahkan klik tombol like-nya Jangan lupa, terima kasih banyak kalian sudah nonton videonya sampai kiri video. Jangan lupa berapa hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya Kiman. makaimana? <tuk>